oke okay guys kembali lagi di channel ngiseng-ngiseng kali ini ngiseng akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat bootable operating system ya bootable operating system di flashdisk oke okay, hal yang pertama harus diingat teman-teman harus punya flashdisk minimal 8GB dan itu belum ada isinya, artinya kosong, diskos kosong. Dan teman-teman juga harus sudah punya mentahan OS-nya dalam bentuk ISO, ISO. Nah, di sini saya udah download. Di sini saya sudah download filenya. Oke, nah ini ada nih, kayak ini. Nah, di sini Pertama, yang harus dipunyai atau yang harus teman-teman miliki download aja di internet. Pertama, itu Rufus uh, aplikasi buat apa ya? Disebutnya yang merubah file ISO menjadi bootable. Nah, ya, kedua ini apa file Windows-nya? Nah, disini saya udah download apa Windows 8.1 Pro dengan kapasitasnya ukurannya 3GB lebih, 3 GB lebih 3,60 GB. Oke, semua ini bisa didapatkan dengan cara di-download di internet banyak berserakan tinggal teman-teman cari. Oke, di sini hanya akan menerangkan ataupun hanya akan mengshare bagaimana sih caranya membuat bootable ke flash disk. Agar bisa install orang sendiri, ya, install orang laptop ataupun ya komputer, PC, desktop ataupun notebook. Oke, okay. sini kita akan yang pertama, flashdisk. Yang kosong tadi, silahkan colok ke soket komputernya. Oke, okay, sudah. Ya, oke, okay, sudah. Sekarang kita buka aplikasi Rufusnya, tinggal klik saja. Oke, okay. nah, kemudian klik lagi sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tampilannya. Ini tampilan Rufusnya, guys. Oke di sini flash disk saya terbaca flash disk saya 79 giga Padahal labelnya 8GB ya alum lah pasti rata seperti itu Oke kita selanjutnya skema partisi di sini Nah ketika komputer-komputer generasi ataupun laptop generasi pertama sampai generasi keenam Biasanya menggunakan skema partisinya yang ini yang awal nih Skema partisi MBR untuk BIOS atau UEFI. Kalau misalkan untuk partisinya MBR untuk UEFI, pilih yang ini. Atau yang terbaru, yang biasanya sih generasi terbaru itu, generasi ke-6 sampai sekarang nih, yang terbaru, generasi ke-8 biasanya menggunakan partisi GPT, yaitu yang menentukan harddisknya. Berarti pilih yang ini. Oke, berhubung saya menggunakan komputer jadul, ya, generasi ke-2 maka saya akan gunakan skema partisi MBR ya yang pertama ini MBR untuk BIOS atau UEFI pilih ini, oke ini udah 432 standar, ini juga udah biarin, oke ini disk yang punya kita. Oke selanjutnya di sini ada klik untuk memilih sebuah image ya, nah ini ada icon seperti CD ya, nah klik aja ini. Nih klik di sini tinggal klik kita akan diarahkan otomatis ke nah di mana nih tempat apa buat table eh bukan buat table ya pemantahan window yang berupa OS apa ISO file ISO nah di sini ini ada deh nah berhubung saya ini baru download ya download di internet otomatis filenya ada di file unduhan oke ini tinggal pilih aja ini file iso ya ekstensinya iso cari aja di internet iso itu apa gitu kan pasti kawan-kawan teman-teman sudah tahu nah pilih aja tinggal double-click klik-klik Oke sekarang berubah label volume nya menjadi win 81 multimedia uh, bla seperti itu nah ini artinya label volume ini sudah siap mengisi ke flashdisk kita yang tadi ini menandakan sudah bekerja. Oke, setelah itu tinggal klik ini, mulai. Ya. Klik mulai saja, klik, dan di sini peringatan: semua data pada perangkat flash disk akan dihapus. Nah, makanya saya sarankan untuk membuat bootable flash disk, usahakan flash disknya itu kosong tanpa ada data penting. Ya, format dulu kalau bisa biar enggak kehilangan data-data penting kita. Gitu, Bro. Oke, okay, setelah semuanya beres tinggal langsung saja oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, disinilah proses pembuatan bootable Bootable operating system. Nah, ini konsepnya mau konsep Windows Windows 7, Windows 8 atau Windows 10, konsepnya sama. Cuma yang membedakan biasanya di skema partisi ini nih. Kalau Windows 10 pasti menggunakan GPT biasanya. Sini ya, guys. Jangan lupa. Oke sambil nungguin ini, langkah baiknya jangan lupa minum kopi dulu. Kopi kopi kopi, mana kopi? Oke, kopi dulu bro. Mantap betul. Oke okay, jadi uh, rupus ini menurut saya akan banyak ya untuk membuat buta begitu selain rupus ada diamond tools tapi menurut saya yang paling simple dan gampang digunakannya mungkin oleh kawan-kawan juga bisa digunakan karena ini interface nya sangat mudah sekali itu rupus dan disini saya menggunakan rupus versi 2 11995 ya dan harap maklum ketika penyalinan berkas iso ya ini lama ya Oh dan ini juga saya menguji ataupun menggunakan OS Windows 81 satunya yang 32 bits ya. karena kan pasti nanti ada yang membutuhkan 32 ada yang membutuhkan 64 bit tergantung kebutuhan. Berhubung saya laptop ataupun notebooknya yang mau diinstal dengan spek yang rendah, otomatis saya menggunakan yang 32 bits. Seperti itu guys. Oke sambil nunggu, ini cukup lama ya. Santai dulu aja. Kuncinya untuk membuat bootable ini adalah sabar dan sabar dalam menunggu itu sih kuncinya karena bagaimanapun juga ini yang berbicara adalah alat kita jadi menurut saya sih kalaupun perangkat kita high end ya untuk masalah pembuatan bootable ini mungkin rata-rata sama sih kecepatannya tapi disaranin yang lebih tinggilah Oke di sini saya sengaja membuat uh, recordernya dengan resolusi seperti ini di apa kotak seperti ini ya tidak terlihat keseluruhan karena biar teman-teman gampang melihat kotak dialog grupusnya dengan dekat seperti itu jadi saya sengaja membuat tampilan seperti ini biar mudah dipahami dan biar mudah untuk dilihat poin per poinnya seperti itu guys Oke ini bentar lagi selesai Selesai, Tunggu. kelebihan instalasi operating system melalui flash itu jauh berbeda dengan menggunakan cd room Ya, kalau dulu saya menggunakan CD-ROM itu ketika CD roomnya masih apa kepingan CD-nya masih bagus itulah lancar proses instalasinya tapi kelemahannya gitu ketika banyak goresan-goresan di CD-nya itu akan tersendat nah kalau di plastis ini tidak akan berbicara tentang tersendat lah kusut lah tidak karena menggunakan plastis oke okay, selesai di sini nah, disini sini selesai nah ini tandanya flash disk yang kita punya sudah menjadi bootable. Bisa dilihat perbedaannya, nih perangkat yang tadinya teksnya itu flash ya. Sekarang menjadi Win 8 strip 1 bla bla bla, bla. Ini artinya operating system bootable-nya, ya, booting sistem berkasnya juga menjadi ganti yang 432 menjadi sekarang NFS. Label volumenya pun berubah menjadi seperti yang di atas dah. Windows 8 seperti itu. Nah, ini menandakan berhasilnya sebuah sebuah apa ya, buah manggis mungkin. Ya, intinya ini berhasil kita membuat bootable ya. Booting. Nah, tinggal tutup saja. Dan untuk selanjutnya cara instalasi komputernya cara instalasi komputernya uh, tinggal lihat link di atas saya akan share linknya Oke okay, mungkin itu saja ini tinggal tutup saja guys tutup dan selesai itu saja tutorial dari ngisong see you next time di ngisong selanjutnya